Tentu jam 7 malam bakal hadir acara konser Takdir Cinta Leslar Yang mana konser ini paling ditunggu oleh Leslar Lovers di seluruh dunia Alhamdulillah para sahabat, ya akhirnya Jadi Lesti dan Rizky Bilar menjadi pasangan suami istri Dan tentunya para sahabat ya malam ini mereka akan duet nih Lagu terbaru mereka yang tentunya special launching Takdir Cinta Leslar Masya Allah luar biasa Mudah-mudahan tentunya mereka mendapatkan kebahagiaan Dan menampilkan penampilan yang sangat luar biasa Untuk kita semua Lesla Lovers Selanjutnya para sahabat kita lihat juga Ibu Harsiwi mengunggah sebuah postingan Yang mana postingan ini membuat kita bangga para sahabat ya Dedek Elasti dan teman-teman Terpampang nyata, terpampang jelas si Delin ya di kota New York, persahabatan luar biasa Suatu kebanggaan yang sangat tentunya kita dapatkan dari idola kita Ada kalimat caption juga yang dituliskan oleh Ibu Harsiwi Wah, banyak Leslie lovers dan Lesla lovers yang mengingatkan saya terima kasih Suatu kebanggaan tersendiri untuk saya dan keluarga besar Indonesia Melihat wajah diri Leslie kejora. Artis cetusan DA Indosiar Menjadi model dari produk lokal Sidelin Yang Go Internasional Terpampang di Times Square New York Amerika Serikat, tentunya para Leslie Lovers juga turut bangga Dede sangat bertalenta Dan juga tidak hanya itu Karya anak bangsa dapat menembus Pasar internasional Luar biasa bersahabat Kita patut bangga Kita patut bahagia sekali mengidolakan Dede Leslie Kejuram yang bertalenta persahabat ya itulah kalimat yang diberikan oleh Ibu Harsiwi Ahmad untuk berikutnya persahabat kita lihat juga bahwa tentunya sudah di up saja persahabat, ya musik video takdir cinta di YouTube 3D Entertainment persahabat, ya Masya Allah luar biasa terharu pokoknya melihat video ini yang belum kita Tentunya wajib trending kan? Mudah-mudahan bisa nomor satu di adatan trending persahabat yang kita tetap kompak dan solid Untuk mendukung selalu karya dari idola kesayangan kita Jangan sampai tentunya persahabat ya lengah untuk mendukung Karya-karya dari idola kita ini mudah-mudahan bisa selalu memberikan karya-karya yang sangat luar biasa untuk kita semua Farah fans. Dan selanjutnya kita lihat juga persahabat ada unggahan spesial dari akun Polisi Lenslar yang mengunggah sebuah postingan kabar berita persahabat. Ya, Di sini ada liputan 6. Enam selebriti yang pernah raih rekor muri, fanbase Lesti Bilar curi perhatian Wow, sangat bangga persahabat ya Ada kalimat caption yang dituliskan dalam postingan tersebut, Bu Paul mengatakan Masuk media liputan 6, ayona l2w.id Tetap semangat, jangan kasihku yang mencari celah, kobarkan kebaikanmu nak, Allah tidak tidur tuh persahabat ya Mudah-mudahan Tentunya fanbase Leslar selalu memberikan hal-hal yang sangat positif Dengan selalu memberikan kebaikan untuk banyak orang Dan selanjutnya juga kita lihat persahabat Ada sebuah unggahan spesial yang membuat kita semakin bangga dan bahagia Ada sebuah tentunya postingan Dedek Lesti dan Rizky Billar terpampang nyata juga di papan Di billboard persahabat ya, ucapan selamat tentunya untuk pasangan suami istri happy wedding, Rizky Bilar dan Lesti Kejora Masya Allah persahabat ya kita lihat juga, Masya Allah luar biasa semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmatu <tuh> tentunya ucapan selamat ini membuat kita semakin bangga dan tentunya bahagia persahabat ya, dan kita lihat juga ada sebuah judul nih Persahabat ya kita lihat di sini dari ketua komunitas suami selalu salah Koko Kris Sebastian persahabat ya masya allah Koko the best banget persahabat ya ketua komunitas suami selalu salah duh ini luar biasa. Kokris memang tentunya the best banget selalu mendukung buat idola kita mudah-mudahan kebaikannya juga selalu mendapatkan keberkahan persahabatnya kita lihat unggahan tersebut pun diunggah oleh Tehlins Nani masya Allah luar biasa sangat bangga dan sangat bahagia doakan yang terbaik mudah-mudahan Leslar bahagia dan rumah tangganya langgeng dan tentunya selalu memberikan inspirasi untuk kita semua. Masih menunggu kejutan selanjutnya, tetap stay tune dan pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik dan terbaru seputar idola kita, Lesti dan Rizky Bilar. Mungkin ini dulu informasi di sore hari ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.